Ya saya share teori sebentar, pendek aja buat teman-teman yang baru gabung ya mengenai olah nafas. Kenapa bisa menyehatkan? Ya karena secara teori yang namanya autonomic nervous system ini modul 4, tapi ada saya tambahkan sedikit ya. Nah manusia itu sakit ya banyak yang dipicu awal-awalnya itu oleh hati. Maka kalau di akidah disebut hati itu sumber kehidupan. Nah, hatinya rusak oleh apa? Ya, hati termasuk pikiran dan perasaan atau kalau sekarang disebutnya kesehatan mental ya, berarti pikiran, perasaan, drive atau kehendak. Oleh keadaan ya, sering lembur malam, salah pekerjaan, stres, sering kena deadline, konflik bertengkar terus-menerus, apalagi ber bertengkarnya sama keluarga atau suami istri ya, bertengkar sama teman ya udah nggak usah ketemu. Lah kalau bertengkar sama istri sama suami, bangun tidur lihat setan, mau tidur lihat setan, pisah kamar, keluar kamar lihat setan, utang terus-menerus, dibully, overload pekerjaan, pajak ini akhirnya membuat cemas, khawatir, takut. Takut itu contohnya misalnya dikejar anjing, maka nafasnya nggak teratur, jantungnya nggak teratur. Ya, tapi kalau orang dikatakan I love you, aduh nafasnya lega. Punya tugas belum selesai, belum selesai, belum selesai, begitu selesai, ada lega, gitu ya. Bayar utang, bayar utang lunas, lega. Nah kita tuh hidup kekurangan lega, kekurangan nafas lega. Nah, padahal nafas itu mempengaruhi otak dan saraf. Ketika kita kebanyakan stres, takut, khawatir, deadline, pajak, bisnis, buru-buru, macet, itu maka saraf kita, para simpatiknya, eh, maaf, saraf kita, ya, para simpatiknya kurang, simpatiknya kebanyakan dan itu membuat otaknya rusak. Ini yang disebut dengan ANS, Autonomic Nervous System Dysfunction. Jadi, tidak berfungsi. Kebanyakan, bukan kebanyakan, 100% orang sakit itu kurang parasimpatetik. Ya, makanya, vivo 1 itu termasuk menaikkan parasimpatetik. Hari ini kita coba, bisky breathing itu menaikkan parasimpatetik. Apa itu parasimpatetik dan simpatik? di modul 4 itu saya jelaskan tapi sekarang saya kasih singkatnya ya. Orang itu kalau tubuhnya dalam mode ya, mode itu kayak AC itu loh, mode mode AC, pendingin atau mode hanya blower. Nah, tubuh kita tuh modenya apa? Fight atau flight yang disebut dengan simpatik atau parasimpatetik. Kalau parasimpatetik, ciri-ciri paling gampangnya apa? Ngantuk jadi, kalau Anda olah nafas ngantuk, itu berarti para simpati tone-nya itu kesentuh. udah benar itu malah, ya, aduh ngantuk. Wah, oh, pengen menguap kalau saya enggak tahan, udah wah oh, gitu ya, menguap ya. Ini kalau Wim Hof itu kuat banget, baik Wim Hof satu atau Wim Hof dua, maka obat tidur lepas, insomnia lepas, karena maka menjadi ngantuk. Kenapa ngantuk? Karena kita masuk dalam tubuh kita tuh mode. Para simpatetik ya. Nah, para simpatetik itu di sini sebenarnya ya bagian dari autonomic nervous system. Kalau ini keseluruhan dari nervous system. Nah, jadi ini autonomic nervous system kita banyak mana orang sakit itu kekurangan dari para simpatetik ini. Tapi para simpatetik dan simpatik ini aja itu mempengaruhi semua organ tubuh. Nah, tidur itu harusnya para simpatetik. Ya, kalau kita kerja normal, simpatik itu nanti adrenalin muncul, ini muncul, jadi energi, energik, semangat, nggak ngantuan. Jadi memang yin yang, ya, imbang, harus imbang. Ya, tapi kebanyakan orang itu nggak imbang, orang sakit itu nggak imbang. Ya, nah kalau sudah sakit, maka ya udah para simpatetiknya yang dibanyakin. Nah para simpatetik itu olah nafas apa? Ya, oke sebelum olah nafas, Ketika orang parasimpatetik tone itu tubuhnya itu suasana istirahat. Ya, dan digest itu pencernaan. Menyerap makanan, istirahat. Kalau fight atau flight itu kayak orang berantem atau lari, maka energi dilepas. Ini butuh kalau orang namanya kerja ya butuh. Ya, ini di, ketika orang simpatetik sistem ya adrenalin keluar, kortisol keluar supaya semangat nggak ngantuan tapi kalau orang bisa tidur. Nah, berarti kurang melatonin, kurang serotonin. Jadi bisa diatur sebenarnya ini juga bukan menjadi nafas dari rasa. Jadi orang itu kalau rasa aman itu serotonin. Karena diterima apa adanya, ya. Dicintai maka melatonin. Makanya sebenarnya enggak olah nafas, olah rasa bisa sembuh. Karena cinta itu melatonin. Terangsang itu dopamin kasih sayang selain melatonin juga oksitosin hati gembira itu endorfin marah itu kortisol ya takut adrenalinnya bisa naik makanya sebenarnya olah rasa itu bisa sembuh apalagi hari ini kita pagi ini kita gabung rasa dan nafas nah ketika nafas itu parasimpatetik tone ya misalnya brisk breathing kalau pak ada ritma yang misalnya Mas Gunggung ajarkan 46 ya kalau di luar negeri itu namanya Dr. Stanberg Stand itu juga mengajarkan rima 46. Lucas Rockwood mengajarkan 48 ya Mas Gunggung juga mengajarkan 48. Dalam arti bukan 48 ya. E satu komposisi 12. Kalau tarik 2 detik buangnya 4. Tarik 3 buangnya 6. Tarik 4 detik buangnya 8. Tarik 6 detik, buangnya 12, tarik 10, buangnya 20. Nah, kita mulai dari yang paling pendek. Ya, kita dari yang paling pendek. Ngukur, caranya gimana ngukurnya? Teman-teman, sekarang coba-coba tarik ya. Biasanya itu kayak gini, karena kita buangnya lebih lama. Sekarang coba tarik dihitung, tarik itu dua tiga. Empat, lima, tentoknya berapa? Tapi yang nyaman ya, nggak sampai darahnya sakit ya. Yang nyaman, tarik pelan-pelan, tarik hidung, buang hidung. ya Coba sekarang tarik hidung, buang hidung. Coba sepanjang, paling panjang, nariknya berapa? Coba ya, tarik ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,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 Teman-teman bisa berapa tadi nariknya? Aduh Pak, saya 4 pentok, saya 6 pentok, 8 pentok. Oke, setelah narik 8 pentok, coba buangnya berapa. Misalnya ini, tadi saya 8 pentok, sekarang diulang lagi, narik 8, terus dibuang pelan-pelan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aduh Pak, saya 8 udah habis Pak. Oke, itu berarti patokannya 8 habis ya kan. Walaupun bisa narik 8, sekarang nariknya 4 saja gitu loh ya. Jadi kalau mau whiskey breathing 1 2 3 6 4 8. Kita ini yang mana? Anda bisa buang pelan-pelan, tarik hidung, buang hidung, itu buangnya itu berapa lama? Yang enak pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan sampai habis. Wah, 8 Pak. Ya udah, nariknya 4 ya, gitu loh. Saya buang pelan-pelan, habisnya 10, Pak. Tariknya 5 ya. Karena ini masing-masing beda nih, saya nggak bikin hitungan. Nanti di audionya, ya malah saya bilang, Anda boleh tarik pelan-pelan, tarik 8, buang 8. Ya, karena emang audio ini untuk water breathing, ada juga yang biggie breathing. Saya, atau saya hanya bilang, Anda boleh pakai water breathing atau biggie breathing, tapi nggak dijelasin. Jadi sekarang, tariknya kalau 4, buangnya 8. Kalau 5, buangnya 6. Nah, ini sepanjang 30 menit ini harus sama terus. Kalau misalnya turun gigi naik gigi boleh ya, tapi turun gigi naik giginya gini. Jadi begitu kok megap-megap ya gitu ya. Tarik 4 buang 8. Oke, tarik 3 buang 6. Ya. Kalau bisa nyaman, ngantuk ya? Ya wajar. Nah, kita nanti malam boleh diulang lagi. Kalau whisky breathing malam ya sebenarnya tergantung ya orang kalau para segantung para simpatitiknya itu kurang susah tidur ya mau sehari sore sekali malam sekali pagi sekalipun pun masalah ya tapi kalau Anda Tuhan ya nanti selesai ini Anda olah nafas misalnya 55. 5 gitu tapi harusnya kalau olah nafas selesai ya nggak lama lagi ngantunya hilang ya normal tapi kita mau naikkan parasimpatetik dengan whiskey breathing nah saya lanjutkan lagi ya dengan whiskey breathing maka tubuh kita menjadi ada di mode parasimpatetik di mana sebenarnya mau simpatik mau parasimpatetik itu semua organ dipengaruhi semuanya sama cuma mempengaruhinya berbeda misalnya kalau simpatik matanya membuka kalau parasimpatetik matanya menyempit ya ngantuk lalu menyempit dan seterusnya jadi semua organ dipengaruhi tapi dalam parasimpatetik semua dipengaruhi ada saraf yang namanya vagus yang mempengaruhi paru-paru Ya, lalu empedu, pankreas ini namanya saraf vagus. Nah, ini yang paling dipengaruhi kalau kita ritmenya perbandingannya satu dua, seperti yang saya ajarkan, misalnya empat delapan, lima enam. Jadi kan perbandingannya kalau menurut istilah olah nafas ritme, ya. Dan sebenarnya yang vagus itu lebih banyak lagi, ya, untuk disentuh secara positif untuk regenerasi sel digest, rest dan digest. Jadi ini pencernaan alat organ organ ini seperti istirahat sebentar ya. Lalu terjadi regenerasi sel. Memang paling bagus makanya kenapa Lucas Rockwood dan saya ajarkan kalau mau whiskey breathing itu malam hari sebelum tidur gitu ya. Tapi pagi juga nggak apa-apa buat nyaman ya. Dan saraf itu juga sebenarnya kalau tadi kita bicara keseluruhan saraf, saraf manusia, kelenjar-kelenjar itu -kelenjar banyak banget apa yang siapa yang ngatur hormon? yang saya ilustrikan mandor ya kalau enzim eh, itu kayak pegawai nutrisi itu kayak bahan baku kalau kita bangun rumah ya hormon ini kelenjar endrogen yang begitu banyak harus imbang ya nafas imbang hormon imbang kalau hormon nggak imbang jerawatnya berlebihan rambutnya nyon-nyon mau menstruasi sudah sakit saat menstruasi sakitnya nggak terkendali menopause Hidup lagi, berhenti lagi, hidup lagi. Harusnya umur 48-52, 40 sudah menopause darah tinggi, headnya tidak normal, menoposnya kacau, tidak ada gairah sek, nggak ada, itu, itu kan masalah hormon. Ini bisa sembuh semuanya dengan olah nafas. Nah, ini gejala-gejala kalau kita lagi olah nafas, bisa pusing, itu biasa. Tarik, caranya apa? It's okay, tarik nafas lebih dalam. Loh, kok saya detak jantungnya naik. It's oke, okay. Anda tidak bahaya. Tarik udara lebih dalam ya. Merasa panas dan berkeringat, ini juga oke okay, ya, mulai bernafas relaksasi. Kok saya seperti pikirannya lompat sana lompat sini, itu juga enggak masalah ya. Itu otak lagi berpikir karena manusia itu kan cerdas ya. Bagaimana dia menyiapkan untuk sur survival circuit. Justru, survival circuit ini dibutuhkan untuk mengaktifkan yang namanya natural killer cell. Ya. Kok, saya tingling-tingling, loh! Si Wimko sering ngomong, ya, keringingin kesemutan, nggak masalah. Ya, ini hal-hal yang biasa terjadi. Orang-orang yang baru olah nafas. Oke, sekarang kita mulai, ya. Hari ini nafasnya whisky breathing, tarik buang satu banding 2. Nah, sambil olah nafas, kita itu kognitif terapi. Jadi sekarang ini kita kombinasi dengan modul 4, yang ada ucapan syukur, sukacita, kebahagiaan, saya pilih ucapan syukur. Jadi kalau dalam audio nanti ada perintah tarik 8 buang 8 abekan perintah itu ya sekarang kita tarik buang 1 banding 2 tarik hidung buang hidung buang mulut hanya wivolf ya buang mulut hanya wivolf jadi kalau sekarang mau pengisannya 48 ya berarti tarik 1 2 3 4 buang 1, 2 3 4 5 6 78 boleh disimulasi dulu sebelum saya putar audionya karena nanti audionya bukan audio tarik buang ya kognitif terapi itu untuk pengaruhi hati dan perasaan tadi saya bilang orang-orang dengan nggak usah nafas perasaannya sembuh kok karena begitu anda tenang banget kayak orang meditasi karena itu nggak pusing ritmanya berapa ya tenang banget ya karena tenang itu serotonin lalu waktu meditasi merasakan ingat cinta Tuhan, aduh enak banget bahkan perasaannya kadang tak terlukiskan itu udah kesembuhan bisa terjadi ya, maka kita sekarang coba secara teknik menyentuh parasimpatetik tapi secara kognitif kita konsep ucapan syukur ya kita mulai saya malah rekamnya di stop aja karena untuk latihannya sudah ada di modul sebelumnya. ya. Ini penjelasannya saja saya rekam. Teman-teman, ya. kita akan olah nafas water breathing. Tarik pelan-pelan 8 detik. Lepaskan pelan-pelan 8 detik. Yang tidak sanggup bisa 6 detik yang lebih kuat lagi boleh 12 detik. Saya akan kasih aba-aba oleh hanya menyentak 4 kali. Lanjutnya kita. Jadi pagi ini kita namanya whiskey breathing kalau istilah dalam pola hidup sehat atau istilah yang saya ambil dari Lukas Rockwood di mana buangnya lebih panjang daripada nariknya. Perbandingan tarik buang 1 banding 2 itu parasimpatetik ton untuk menyentuh areal yang namanya vagus ya. Kuat sekali untuk kesembuhan. Boleh 1 banding 2-nya itu tarik 3, buang 6, tarik empat buang delapan tarik enam buang dua belas kadang butuh latihan ya untuk bisa tahu mana yang cocok mana yang nyaman satu banding dua nah kalau enggak satu banding dua ya Bentar saya ulangin lagi jadi para sympathetic tone ya itu untuk membuat kita bisa lebih Nanti gampang tidur karena para simpatetik itu membuat kita ngantuk, bisa lepas obat dari insomnia. Ya, sudah nggak tahu berapa lima puluh, enam puluh, nggak sampai nggak ngitung banyak banget yang WA saya lepas dari uh, obat uh, tidur. Ya, termasuk Vimpov satu juga sangat kuat. Makanya, kalau orang lagi Vimpov pun ya pada menguap, pada ngantuk karena itu berarti para simpatetik respon. Nah, teman-teman coba antara whiskey breathing atau Wim Hof yang lebih berdampak ngantuk sekali lagi ada ada perbedaan ada yang wah, kalau saya whiskey breathing satu banding 2, itu ngantuknya enak ya Wim Hof lebih ngantuk lagi tapi ada kayak rasa kurang nyaman nah ada juga yang ah oh, saya Wim Hof nyaman banget yang disasar adalah supaya para simpatitiknya ya ini yang kurang orang sakit itu kebanyakan parasimpatetiknya kurang ya gula naik gula fluktuatif udah itu parasimpatetiknya kurang lalu tidur nggak bisa pulas nggak ada deep sleep gimana mau sembuh sembuh itu waktu deep sleep regenerasi sel itu terjadi paling banyak waktu kita sedang deep sleep nah yang mengatur tidur kalau tidurnya itu adalah kalau kita pada parasimpatetik tone kita tidurnya bisa pulas tidur pulas regenerasi sel kalau regenerasi sel terjadi sakit apapun di muka bumi ini pasti bisa sembuh. Pada waktu parasimpatetik sistem ya lalu kita nafasnya satu banding 2, itu dalam parasimpatetik sendiri ada beberapa saraf tapi terutama kalau satu banding dua itu saraf vagus ya, biski breathing satu banding 2 itu saraf vagus ya, dimana saraf vagus ini akan mempengaruhi kesembuhan begini banyak organ seperti ini ya. Nah sekarang Misalnya mau audio, saya tidak bikin audio whiskey breathing, ya karena ritme masing-masing orang itu beda-beda. Tapi ada dibuat sama Mas Gunggung, bukan satu banding dua, tapi itu juga untuk para simpatetik nervous system, yaitu 46 enam. Jadi buangnya lebih lama dua detik, ini juga diajarkan, Ya, kalau waktu kemarin saya ngajar olah nafas untuk darah tinggi nah ini obatnya ya nggak usah minum obat darah tinggi jadi di modul kemarin waktu saya ngajar olah nafas untuk darah tinggi itu kan saya sampaikan eh, ritme 46 sebenarnya juga bisa sebenarnya bisa juga ritme belly breathing ya 46 itu kemarin yang waktu modul oke ritme 46 ketik aja di YouTube masuk ketik lalu ketik ritme 46, atau olah nafas ritme 46. Nah ini bisa dipakai untuk praktek ya yang dibuat oleh Mas Kunggung. Nah, ya teknik nafas nih malah kalau Mas Kunggung detail ya ada tarik nafas teknik nafas atau teknik untuk asma gitu ya. Nah ini untuk saraf bagus maka ritmenya 46 jadi ketik aja dari 46 itu untuk saraf Pak bagus apa tadi saraf apa lupa udah 46 inget ya Ritme 46 ini kan audio yang kemarin minggu lalu kita pakai ya untuk latihan jadi tinggal diputar aja nih ya pilih-pilih yang 15 menit ya yang 15 menit ini nanti kalau mau dua kali ya boleh ada juga yang eh 46 selama 1 jam kemarin bisa lihat tapi eh bukan yang 1 jam itu yang 55 ya ini 15 menit ini sudah cukup untuk whisky blending nah di dalam kalau ada latihan 1 minggu whiskey blendingnya 4 46 4 terus nanti kan udah terbiasa tuh kalau saya biasanya 48 48 48 canggah udah enggak mikir lagi tarik berapa buang berapa maka pakai audio seperti tadi ya yang saya pakai itu adalah audio untuk kognitif terapi. Untuk mengolah rasa, ketenangan batin. Percaya sama Tuhan, ingat Tuhan baik, yakin. Nafas itu bukan sekedar oksigen ya sebenarnya ya. Nafas itu ya kalau dalam apalagi di India prana ya. Tapi sebenarnya Alkitab pun juga berkata Tuhan bikin Adam tanah liat diberi nafas. Ayub Ayub agamanya apa coba? <laughs> Ayub itu hidup di tanah Us di wilayah Iran Irak sana. 2000-an tahun sebelum Masehi. Karena Ayub itu hidup pada zaman Abraham. Abraham umurnya 175. Kalau Abraham punya anak Iskak. Iskak punya anak Esau dan Yakub. Yakub punya anak 12, Ruben, Simeon, Levi, Yehuda, Isakar, Zebulun, Gad, Asher dan Naftali, lalu Yusuf 12 anak Yakub ini ke Mesir. Selama 400 tahun. Itulah bangsa Israel. Jadi pasti Ayub agamanya bukan Yahudi. Bangsa Yahudi belum ada. Nabi Musa belum lahir. Jadi Ayub hidup kira-kira 2000 tahun sebelum Masehi, pada zaman Abraham, Nabi Musa lahir kira-kira 1500 tahun sebelum Masehi lalu nulis kitab Kejadian nomor satu Jadi Ayub itu ya sudah agak-agak agama samawi gitu ya. Nah Ayub itu berkata begini, selama roh Tuhan ada dalam lubang hidungku, maka nafas yang maha kuasa menyembuhkan aku. Jadi nafas bukan sekedar oksigen. Kalau anda menghayati nafas sampai waktu tarik nafas seolah-olah kita tarik nafas buang nafas itu, kita sedang berkomunikasi berhubungan dengan Tuhan di mana Tuhan di dalam tubuh kita lewat nafas kita. Makanya Daud berkata. Setiap nafasku memuliakan namaMu, Atau dalam lagu bahasa Inggris, When your spirit in my lungs, saat rohmu dalam paru-paruku. Lalu paru, nafas itu dari paru-paru disebarkan ke seluruh tubuh. Kalau betul-betul kita menghayati nafas, menghargai nafas, mencintai nafas, menikmati nafas, dan kita percaya Nafas itu ya sebenarnya kalau kita ditarik nafasnya kan habis mati ya. Nafas kita kembali kepada yang memberi. Siapa yang memberi nafas? Ya kalau saya baca Tuhan memberi nafas kepada Adam. Tuhan bernafas pada Ayub. Ayub berkata kalau Tuhan ambil nafasku maka berhentilah hidupku. Atau yang lain Ayub berkata saat nafasku kembali kepada yang Maha Kuasa. Nah nafas inilah yang sebenarnya punya kekuatan kesembuhan luar biasa yang diyakini dalam aliran-aliran meditasi. Dalam aliran-aliran olah nafas modern, seperti Wim Hof, atau Mas Gunggung Ritme, dijelaskan secara ilmiah. Oh, kalau tarik nafas, buang nafas begini, saraf ini aktif, organ ini distimulasi, dan seterusnya. Jadi sebenarnya pendekatan ilmiah, dan pendekatan kepercayaan, kalau bagi saya itu sama-sama kuatnya. Sama-sama kuatnya karena tanpa olah nafas teknik-teknik tertentu saja, contohnya kalau yang pernah ketemu dengan saya dan kesaksian itu kalau anda kenal Jacqueline Celose itu penyanyi itu sudah kanker panyudara diangkat waktu autoimun tapi yang parah kayak orang mati kayak bangkai hidup, Nah, itu yang nggak pakai olah nafas ya pasrah percobaan dengan Tuhan ya sembuh nah olah hidup sehat saya mencoba untuk membawa semuanya dalam satu kesatuan, secara menu makan sehat, punya keyakinan dengan Tuhan sembuh, secara teknis ada olah nafas, water breathing, whiskey breathing, lalu wing Jadi, semuanya hanya tiga: whiskey breathingnya ada satu, dua, ada nafas segitiga itu bagian dari whiskey breathing, olah nafas segitiga yang sudah sampai itu juga kuat waktu kafrilla. Kanker itu satu hari tiga empat kali, masing-masing satu jam itu nafas segitiga, tarik tahan buang, itu brisk breathing, ya nafas segitiga termasuk brisk breathing, termasuk untuk menyentuh parasimpatetik secara sangat kuat. Ya. maka secara teknik nggak banyak, yang banyak itu kalau di saya modul hidup sehat itu adalah kontennya makanya ada olah nafas ketenangan batin sukacita pengharapan sabar let go atau ikhlas ada inner healing ada self image terapi nanti tekniknya sambil sambil self image terapi sambil self healing yang mana ya boleh water breathing boleh whiskey breathing